Ngeliling, yuk kita nge-explore keliling. Halo sahabat nge-explore sekarang kita ada di, di rest eh, di kawi resto ya. Tempatnya itu kita di Jalan Tegalalang, masih hujan nih, kayaknya masih mulai hujan. Yang pasti, habis dari tadi kita sana, kita ngelanjutin ke sini dan kita mau coba mereka katanya sih punya spesialis makanan yang luar biasa. Kebetulan kita hujan-hujan <gupian> gini bawaannya lapar aja, ya kan? Jadi kita harus nyoba sesuatu. Sen. Ikutin kita yuk, ayo kita kasih yuk, kita lihat apa yang terjadi di sini dan apa aja yang ada di sini. Hmm, aku udah mulai lapar jadi mau gimana? apa? Oh, okay. Halo, halo, selamat siang. Boleh dong, dibantu banget. <laughs> eh, sibuk? Kita mau nanya-nanya dari tim Mali. Boleh, ada waktu sebentar? Duduk ya. Boleh kita duduk? Eh, duduk. tadi dia giliran mudik, susah, sibuk-sibuk dia. Nih. Kalau kita mau nanya-nanya nih, kita dari tim ini Tapi sebelumnya, yeah. boleh tau namanya siapa? Oh, Tati Namanya Tati Sudah lama kerja di sini? Uh, udah baru buka, sekitar hampir mau 2 tahun 2 tahun? Ya? Iya, Ini kalau The, The Kawi Resto ini, bukanya sekitar berapa tahun dah ya? Uh, dari hampir 2 tahun Maret, Maret April ini Mau 2 tahun April ini Ya. Yeah. Berarti sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi Sebelum pandemi Nah, dari Tim link ini kita nih sedikit-sedikit kepo lah ya, pengen yeah. tahu Karena kan tempatnya strategis, suasananya asik Dan dari mulai masuk kita, apa? Yang nyambut kita, familiar banget yeah. <laughs> Nah, kalau boleh tahu nih dari uh, Tim Ling, kita pengen nanya nih uh, Menu favorit di sini apa kira-kira? Kalau -kira? menunya biasanya di sini crispy duck. Crispy ducknya iya, duck. sama favorit, 3, ya? Ya, favorit banget crispy duck. Uh, sama grilled duck, sama pizzanya juga. Sama oh, pizza. Iya, biasanya. Kalau untuk family kan biasanya pizza untuk sharing. Oh Iya. Gitu. Gitu. Berarti berbagai macam pizza ada tuh ya? Ada, dari Dan yang crispy juga. Crispy, crispy. Crispy, atau? Okay. Pizzanya crispy. Crispy, sini. Berarti menu favoritnya adalah... Lebih ke bebek ya? Iya, lebih ke bebek sama iga bakarnya biasanya Iga bakar apa tuh? Ababi. Oh, babi Babi? Iya, kalau oh. di sini babi Susah juga ya, karena karena belakangnya ada ada marak nih, uh, apa namanya Mereka wisata halal itu Iya, uh, itu biasanya ah, Itu susah ya, Sobat Ngesplor di Bali susah Karena memang mayoritas di Bali ini Percaya gak percaya memang gitu. Yeah. Untuk babi itu konsumnya sehari-hari ya. <laughs> Kalau untuk Bali ya. <laughs> yeah. Tapi, Tapi kan enggak. di mancanegara juga mereka juga. Iya. Yeah. Ada, ada yang makan, ada yang yeah. jadi itu susahnya. Kalau untuk yeah. babi. Jadi susah ya untuk babi. Yeah. Gitu. Nah bolehlah, saya, saya, saya mau juga tuh crispy. Apa crispy? Crispy, dark. Dark crispy, dark crispy mau dark. coba. ya yeah. Coba yeah. nanti sama apa lama? Sama pizzanya. Yeah, iya. Sama pizzanya. Di sini be paling best seller sih. The kawi pizzanya The kawi. sama chicken barbequenya Chicken barbecue pizza. Oh, chicken barbecue yeah. pizza. Oke, okay, tuh boleh, boleh. Mantap, tuh. Saya mau dong nyoba yeah, yang kita, kita coba, coba ya. Okay. Nah, sebelum kita coba, kita juga. Nah, untuk minuman favorit apa? Kalau favorit di sini tergantung koktel atau mau yang non-mocktail. Uh, yang cocktail apa? yang cocktail biasanya yang fashion mojito oh, yang okay. keren keren keren. kalau yang koktailnya koktailnya biasanya kawi mojito kawi mojito. Ini, uh, uh, dia punya produk sendiri ya kawi, iya, kawi mojito. Pake arah, ah, iya kawi mojito pakai anggur. sahabat, -sahabat guys harus nyoba tuh. jadi nyesel kalau ke Bali. sahabat-sahabat Singapore di sana harus nyoba di sini. harus nyoba ke namanya ke kawi resto. kalau iya. boleh tahu lihat. Ini, ini terakhir nih terakhir nih, soalnya Iya. ya um, dari Uh, kira-kira kalau mulai dari airport ke sini atau dari mana kira-kira yang paling, paling cepatnya dari sini Kira-kira perjalanan uh, untuk titik sampai sini kira-kira berapa ya? Kalau dari mana biasanya? Boleh kalau Kalau dari Ubud gitu? Iya Kalau dari, dari Ubud, Ubud uh, kurang lebih sih 15 belas menitan, udah kan nyampe puluh kali, dua puluh ya dua puluh kali, macet sekarang ya dua sekarang kan nggak macet, kan macet. Iya dua yeah. udah kali, dua kan kali, macet puluh kali, dua kalau dari Ubud nah kalau dari Denpasar biasanya kan banyak kan mereka puluh uh kali, dari airport kan pasti dari Denpasar kan puluh kali, dua puluh kali, dua puluh kali, dua puluh kali, dua puluh bisa dua puluh kali, dua puluh kali, dua puluh kali, dua puluh kali, best puluh kali, dua kalian semua harus nyoba di sini bener sumpah nih kita rekomen untuk tempat ini asik tempatnya asik yakin saya nih sekitar kalau total full ini berapa gara-gara masuk seratus bisa Ya? kalau gini kalau di bawahnya pakai juga kan ada satu restoran lagi di sana oh gitu? ah uh, uh, kami punya dua resto di sana oh, gitu. uh, gini lebih ke club dia oh. Berarti iya. kayak model gathering apa segala macam iya, ya. Iya, kalau ada event gitu biasanya kami buka yang di sana. Berarti kayak apa namanya? langsung dua langsung gitu dua, ya. dua, iya. Biasanya kalau sebelum pandemi kami buka dua-duanya. Emang pandemi ngaruh ya di sini? Iya, sangat. Sangat ya. Sangat karena biasanya kan kebanyakan di sini tamunya bule. Oh, gitu. Lebih lebih, lebih ke... ke berarti untuk customernya lebih ke, man ke mancanegara uh -uh, ya. biasanya. Kalau sebelum pandemi lokal juga ada tapi lain dia. Gitu. Nah, ini yang penting nih sahabatnya. Kalau untuk harga gitu. Jelas lain. <laughs> ini penting loh. Biasanya nih Pasti orang tuh pengen makanan yang enak, uh -huh. harga ekonomis, tempatnya recommended. Ya, itu sudah pasti. Uh, pelayanannya cepat, ramah juga. Nah, itu biasanya tuh yang normal. Nah, untuk harganya nih gimana kira-kira? Kalau harganya jelas berbeda lokal sama bule. Jadi kami dua, punya dua menu di sini. Untuk lokal harga spesial lah pasti untuk orang lokal. Oh, gitu. Kenapa harus dibeda-beda gitu? Karena kan kalau gini untuk bulenya ada yang Bawa gini dia, bawa gaib. Oh, kan, gaibnya pasti. iya, iya, iya, iya. Ya. Itu nggak usah dijelasin. Itu ya. udah kasihan perusahaan lah ya. Kita paham lah yang pasti. Kalau untuk teman-teman di seluruh Indonesia ini, kalau sempat ke Bali dan mampir ke sini, dijamin pasti, murah, dijamin murah, dikasih harga spesial. garantinya <laughs> uh, Mbak siapa? Mbak Tati, apa? Tati. Mbak Tati garansinya Kalau Mbak Tati macam-macam nih, laporin aja nih Ke HAM dia, bohong Bisa renang langsung Cuma order makan, minum renangnya free Oke. Kan bisa Tapi ada yang kesini hanya untuk renang aja Tapi hanya untuk, -untuk sekedar minum Iya, makan ada untuk itu? cari cemilan oh, Sambil okay. renang masih, banyak biasanya masih, masih, masih. Sambil foto-foto juga sedap, sedap. Aduh, makasih banyak Mbak Tati ya, oh, makasih. Terima kasih Kita udah diberi kesempatan Dari ngeling untuk terima kesini Terima kasih siapa sih? Sen, udah mulai lapar nih <laughs> <laughs> kita nyoba yuk <laughs> yuk, kita ya. coba saya mau ke sana kita biar ini asik nih, tapi udaranya nih aduh udaranya terus, hujan aja tapi asik sih, grimis-grimis mengandung ini. <laughs> Weesh, akhirnya sahabat nge-explore sampai nih, udah netes nih mm, aduh, tapi biar rafdol makannya minum dulu, biar gak seret nanti memang aku jujur aja sahabat kastor, kalau aku favoritnya es lemon atau limenti hot limenti, tea, pokoknya lemon sama tea itu untuk menetralisir toksin ini kita coba apanya dulu nih Sen keren Sen keren keren keren, keren Sen aduh kepisau juga nih gunanya, apa gunanya kayaknya gak, gak asik ya kayak, kayak, kayak tangan kayak aja ya lebih <laughs> aduh, lihat tuh wuih wuih di sedap-sedap memang krispuk banget sahabat-sahabatnya -sahabat. keren, keren keren kita coba sambalnya ya panang ah. enak hmm, mantep <tuh> hmm, jorok deh apa-apa belum 5 menit rasa daging bebeknya tuh masuknya ke dalam tuh sampai gimana ya, rasa bumbunya tuh di dalam tuh bener-bener rasa rempah-rempahnya tuh terus bisa copot gini masih kita gitan tuh langsung copot dari tulang deh tuh sambelnya juga asik lah sambalnya lah emang kalau paling paling enung tuh kaya sambal gini mm. rasa banget man. eh tadi kita mesen bebek sama pistanya ini ronde pertama ronde kedua kita gas lagi nanti pokoknya masih muat lah <laughs> nasinya udah pulang nasinya pulang enak makanan ya ya aku makan sendiri ya enak men harus tidak bersamaan-samaan Ayo hey dong kita makan dulu dong Aduh udah sempat kecaplok, jadi kita yang di sini nih, yang ini kita coba. Tapi emang bener-bener sih, kayaknya nih menggoda iman nih. Kayaknya gak kaleng-kaleng nih barangnya. Hmm. Asli. Asal smoke smoknya masuk nih rekomend, memang benar kita coba pakai sausnya gimana? ini kan chicken smoke ya nah? apa smoke chicken? <laughs> hmm. crispy-nya dapat ya normal ya tapi ini bener-bener crispynya hmm, nya kena keju, mozzarella-nya juga rasa banget sama uh, smoke nya juga, uh, chicken-nya juga, rasa bumbunya juga emang recommendation enak cobain nyesel ini cukup, nggak habis ini kalau ini kurang nih aku nih kalau kalau udah kayak gini kurang bisa nambah tapi nanti kita jalan lagi makan lagi sepuluh kali episode ugd ya gue Gula darah naik semua, kolesterolnya kan Hmm Pas <gula> <gula> Beneran Hmm, hmm. Wajar saja Dia gemari sama mancanegara, negara Terus-usunya, Eropa, sana Mereka suka, favorit mereka Ini Jangan-jangan, Sen Rekomen dah. Kabarnya skor, harus ngebayin ke eh, kawi resto misalnya bebeknya, hmm, Sujamin. keren. Ayo dong sen, jangan sendirian aku, oke?